Mari berteman di YouTube dengan cara subscribe channel sahabat dan bunyikan loncengnya. Jika suka dengan konten atau video, klik like. Ya, sudah, sudah lah. Udah lah. Mau, mau Apa, woi? Apa sih? sakit sakit teman. Pak silah. Yuk. kenapa? jinn yang itu? kowe terus bebas aku omahku si ji permintaan iya aku menjalak sejuta pang tapi kok se Allah kere mungkin tak sumbang yang paling alah padu yora ini nyeceh sama lah aduh Uy. iya iya kenapa <tuh> <tuh> <Tenang, tenang. tuh> <tuh> ini enak ini <tuh> <tuh> ya matamu Oh! <laughs>